itu? jam lah. Luar ya? kita beda apa ya? Bapak. Bukan Mana? Siapa siapa, siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Kalau bapak? Ada keamanan. Mana tadi bapak yang tadi itu? Ini udah banyak ini apa? Ya, kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. jangan, jangan Pak. Ngomong, ayo. Silakan, ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua orang batu gede ini. Mohon, Keru, kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa, apa kerugian kalian? Itu. Apa kerugian ini, kalian, Pak? Tanggal 26, coba 26. Coba tanggal 25 kebetulan natal hari minggu, minggu, minggu, minggu, minggu aja, Pak. Ini. Apa kerugian kalian? Kami jam, Pak. Apa kerugian ini. kalian, jam, pak. Apa kerugian lintang lintang? pak? Tolong hilang juga Pak. Bapak apa kerugiannya? kalau saya beribadah di sini. Apa kerugiannya, Pak? Coba serambi Mama, kami minta duit kalian di, sana, Pak. di Aceh, Kami minta tanah kalian. Saya, saya kemarin minta sama desa, paduli, kasih kami Mama, tempat. Mana tempatnya? Tempat nggak bisa kalian kasih, ini, ini, ini, bisa ini, kalian ini, kasih. melarang ini, doang. Iya, bapak bilang. Bapak mau kata Pak Lurah kemarin Pak Desa. Ini. Apa dia bilang? Dia Semua anak saya. Kalau anak tuh Yang jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak pemerintah. pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini ini ya. kan kami bukan bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25 Yang namanya ya, orang ya, Nasrani ya, itu. Ini, ini. ibadah oh, ada ngomongnya Bu? Pelan, pelan. bukan ya. di tempat lain, mm -hmm. terus? ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti ibu nggak say ibadah di sini. nggak masalah, Soal bapak mau sampai nggak? Tuhan kami yang kami tahu pak. Buat kami. ini keberatan. Eh, sekarang ruginya bapak apa? Pasti, apa? apa bapak hari natal apa bapak ruginya pas dari hari natal hari yes. apa? Oh, iya, bapak apa? saya juga lahir di Aceh pak. Saya paham benar, bukan saya punya ustaz Saya punya haji iya, usah Saya juga diucapkan Iya, ya. Ya, apa bapak ruginya? Gak, bapak rugi Ruginya bapak apa? Bukan, kami nggak ada usaha. urusan sama bapak kami cuma 4 jam orang, 4, 4 kami hanya